Ustadz, saya mau bertanya. Ada seorang ateis yang bertanya, "Apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar darinya?" Sampai istri tidak mampu mengangkatnya. Ini pertanyaan ngawur, ya. ya Allah. Maha besar ini tidak ada. Ini pertanyaan yang salah, pertanyaan yang salah seperti orang pertanyaan, Allah Allah yang engkau, Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Bisakah Allah menciptakan? Allah juga ini pertanyaan. Salah Tuhan, masa diciptakan? Allah menciptakan Tuhan, berarti yang diciptakan tadi bukan Tuhan. Sementara Allah adalah apa Tuhan Sang Pencipta. Sama seperti Anda bertanya, bisakah naik ke bawah? Eh, nanti pertanyaan yang benar, naik itu ke atas ya. Ustadz, bisakah naik ke, ke, ke bawah? Bisa. Nanti turun ke atas caranya. <laughs> Ini pertanyaan sudah salah ya. Ini pertanyaan apakah Tuhan bisa menjangkau suatu besar Tuhan tidak mampu ya? Itu kok nggak pertanyaan? Itu bukan Tuhan namanya. Ya, itu bukan, bukan Tuhan dan tidak ada makhluk yang seperti itu. Itu tidak sesuai dengan kriteria makhluk bilang yang diciptakan dengan model seperti itu bukan kriteria apa? Makhluk. Ya. Ya, biar aja dia mau sesat urusan dia otomati tahu mati, lihat nanti gimana. Dia memang hidup sekali spekulasi. Hidup sekali spekulasi. Banyak orang, subhanallah, yang beriman, hidup bahagia. Lihat orang tidak beriman bagaimana kehidupan mereka. Menderita, sengsara, bunuh diri, macam-macam. Tidak tahu tujuan hidup mereka. Kalaupun kita spekulasi, mending saya pilih orang beriman, hidup tenteram, nyaman, lihat orang bahagia, kehidupan teratur. Dia spekulasi memilih, Tuhan tidak ada. Kalau ternyata Tuhan ada bagaimana? Mampus dia. Masa neraka jalanam, kekal selama-lamanya, berani sekali dia berspekulasi. Ente panda di bilang alam semesta ini, apakah terjadi tanpa ada pencipta? Ente bajunya, tahu-tahu ada. Ente begini, tahu-tahu ada, kan? Gak mungkin. Orang artis pasti mengatakan kebetulan, ke kebetulan tuh bukan ilmiah. Kebetulan itu apa? Ilmiah. Kebetulan, mata ente di sini. Kenapa mata ente gak dipantat ente? Apakah kebetulan? Itu bukan kebetulan. Kebetulan, otak ente di lutut, makanya begini jadinya. <laughs> Orang nanti sudah ente sampaikan baik-baik dia enggak terima sudah masalah masuk dah jalannya kita mau ngaji ente ganggu-ganggu sudah ente mau tester serai ente ente sampaikan baik-baik dia enggak berterima sudah enggak jangan ikuti subhat dia ente nanti kena subhat malah jadi ragu lagi tentang apa tentang Allah Subhanahu Wataala